Halo guys selamat sore video kali ini kita entah nyasar mana nih yang pastinya kami masuk dari lapangan stadion rantokasi Yes rumah juga sana ya, iya, ya. Hmm. Berusaha. Berusaha. Oh, ada bendera juga sebelah sana tuh hmm? bendera. Mangga, -mangga Dan di sini banyak uak uak mancing juga ternyata bos. Nah itu. Yang teman-teman yang ingin mancing ke sini lokasinya cukup mantap dan strategis nih bos. Hmm. Tuh, janda kita sungai dek. Kenapa? Ah, mana tahu? Janda itu, oh ya, baling tahu kan? Tuh, kita buka manggang, kayaknya disini. Mangg Manggangnya tuh kalau air kecil yang emang dimandiin nih airnya kan besar nih yang masuk ya banjir. Mm -hmm. eh, itu rumahnya tadi dia jalannya. oh mana jalan yang sana hampir dimasuk jalan sebelah sana arahnya. itulah rumahnya tua. itu mah. rumah apa ya? tahu aja itu ada benderanya soal sana. mandi. iya sebenarnya kan yang tempatnya. sawitnya mencantik kan? kan? tanto kasih dibersihin semua <laughs> ini rasaku aliran air yang di belakang sana juga itu mas yang di kita yang pernah neng kuda itu iya. kan kuda iya kita neng kuda itulah kuda mana nengok kuda nengok kuda di mana delman